kalau pijennya mau ternyeknya keluar oke oke aku gue nah, tapi agak rokok Lastinol.

Yang kecut sangat, meh. Maka rokoknya yang paru Oh,

ada benar. benar benar jadi enggak, Anggur kita enggak kerja kita sel tapi aku juga tidak terdapat apa makan beras? tapi tidak terdes ya

dompet goncalnya mikir ke klaras ngemen gremeng dewi gremeng ya dewi ya, teman rame yukosidhan bucar pak mau sekolah ya ta...

mana kan situ beri memang ya kong yuk aku mau Oh. Lih, berang -berang nganggur bener. enggak ya tapi gak. ya belum kan perang perang nganggur lih, terenang, lih, lih, taruh, alah, nah, ya, kerja terenak apa-apa ya udah ragu kerja alah aku dia jangan golek kerja yang gitu loh

malah kurma culi paping nyambet gais singkat rekoso gitu. yuk rapat iso gak keluhan pentol gak iso nyusui bisa di jilip, aku malah kuyuh, malah tupuk enak ini penggawaan gelomb ya weh orang hitung-hitungan kok yuk rambut lalu yuk rambut gelomb ya weh dia kerja opo? wah, coba-cocok ini masalah nah weh, penasaran tanya. ya

Pengen kerja bawa nih, neng rok. Ngekira sih, aku rok. Nego ngomongin ngomong, ngomongin ngomongin ngomongin masuk ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin berarti mau korek, sak morong ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin ngomongin begal ngomongin ngomongin begal ngomongin ngomongin korek. ngomongin ngomongin

Egora en ti, kara mat, korela korela korela korela korela korela korela korela korela korela korela korela

pengen roh berapa ya? ya pengen roh teman mau oh, pengen nak cerimu ya gak terkosa, ya gak itu-itu kan ini nih ini anggar penghidup tapi kaya-kaya oh, panas-rapanasnya dan rapat-rapat tapi penghidupan ya mbak wah ya cocok aku ya. nah, isu penghidupku turu ya sampai setengah awan nah aneh ini Kowe oh, nak kerjaan ini di penghidup aja ngepet

Oh wong maring sing gitu. kepet, goblok blok ngepet itu wong tengah hujan nyawi wong. Ya. orang aku ygoblok. ngepet ngepet. Oh lah, lah ya, tak kirau lah, ya, kepet ku, imang, -ku ya, kepet. ngepet memang nah, kerumku ya ngepet. Ya, ngepet, aku sih mau apa aku sih tunggu Iya, aku sih udah liburan dan, gua sih peng, butuh kerjaan sayang.

kata ke rumah tembok. Ini tuh. Terus.

Waktu. Indih. Daso gedhe ta kok pang pang pang. Loe mes, Rono

kondu wis kantor Tembok aku mon. tembok nyamburi makan mentok. Lah, makan mentok endi bocah

ngapusi we. Loh, ngapusi we. Cek rada main kok. orang bu cain, ya. Bucae ndelik. Merko nek awakmu mbek ini. Awam, bu nggurihne jare makan mentok. Be, makan iki tenan bu ndelik kok jare. Bu, bu kan? Makan mentok ndelik. Sing bener cain

makannya mentok apa delik? hmm delik iya disana ini buri ayo mah ngomongin gulik ya kesawaan maka deng kainan gua acara ya? yoi ayo gulik ya selapa harisan ya? enggak suka cah lorah tinggal gulik tenang yoi jomong tak judul ya gulik ya

ya, pokoknya yang buri ya, ya, bebek. Bebek, bebek kucing. kucing kok ganti kucing wadah wadah oh, wadah wadah wadah sih sih rasanya

hanya nah, binatang macam ini jelas keluaran ya

Yos Yos Gol, gol

Nah, mang tak melayu, yo tak gasai, Ini apa ini

owe, mah chegou jujik ngantai see... jadi masalah dikassin apa ini? begitu masalah menghasilkan dan harus jadi

Nanti, udang mana uh, uh. naik? Nanti, lagi isang menyaur, bujang luruh kapan? Iya, iya, ben, ben, ben kapan? Bagus, gede <tuh> nah iya lah. oh iya, posisi awak murah kerja. utang udang, bujang ini semuanya. Ini, ini, ini, ini, kok ini, ini, ini, ini, dan ini, nah, orang -orang ditutup,

Ternyata yang beren, cuma orang kerja Orang cium kau mundur dua, nah serak yang bayar berak, sepet, sepet orang kain. Nah, Iya, ini saking nenek. kapan, terus kamu, kembawa kamu. Woi, kamu kapan? Sembarangan, kapan? Minggu ki, sokong kongkong, sokong minggu

tuh yang banteng oh, ini iya. terus ya, ya? ya. ayo pengenang ngerepot nih kamu kok? cek ya iya. yo, yo any, any. Dipang dipang terus nyingi, nyingi, kui, terus piye ini kini ngomah dewe

Biasanya apa? apa? Oh cipok <tuk tangan> oh, iya. cipokan <tuk tangan> gitu, cipo oh, oh, ya, nah, tak mentok tak Apa? Ini Apa dimulai ya? ya

Oke, kalo voli mah jo yo yo yo yo yo yo yo

tengkat ah sukare mon ah kita set set tes

meskipun dikepuk cacah penyalur utang rancis duit paksa mulai merani mba sebenarnya ya pak bu tangi cacah selalu rancis tak marah mba tak jauh duit aku tak sahur tak tahu

Apa kue, gak usah kaget, memang. Kalo kalo sama tamu, alpek kenteng diri. Aduh, oh, eh, waduh, oh, nah, Terus, rasanya sok peduli, memang. Mulyo, loh, oh, joglo, loh Nah, wuroto, eh, wuroto. So, apa sih yang peduli kalo? Nggak nah, khawatir juga tali doh. Eh. Tali, gue tadi, gue keri, ya. Jika tadi, sok, kaget, kok ayah